kadang kalau liburan keluar kota, dulu gue tuh suka bingung ya, mau naik pesawat atau mau naik mobil. Kalau naik mobil, capek di jalan, tapi kalau naik pesawat, di sononya gak ada kendaraan. Nah, tapi sekarang tuh gue udah gak bingung lagi, karena sekarang udah ada aplikasi yang keren banget yang lo semua juga wajib pada tahu Namanya Share Car ID. Jadi, Share Car ID ini adalah aplikasi sewa mobil online tanpa kunci yang bisa dipakai 24 jam. Dengan minimal sewa cuma 1 jam aja, dan harganya start from rp ribuan aja per jam. Murah banget kan? Nih, gue kasih liat caranya ya. Pertama, lo mesti download dulu aplikasinya di Play Store, terus lo registrasi seperti biasa. Terus lo tinggal tunggu aja data lo diverifikasi maksimal satu kali 24 jam, tapi biasanya cepat banget kok. Nah, abis itu tinggal pilih aja lokasi mobil yang paling deket sama lokasi lo di peta yang ada di aplikasi Shark ID. Tenang aja, karena mobil-mobil share ID itu tersebar di pusat-pusat keramaian dan juga lokasi-lokasi yang strategis, jadi pastinya bakalan gampang banget gue ditemuin. Dan pastinya jangan lupa juga buat manfaatin kode promonya supaya lo dapetin diskon yang berlimpah Lo bisa cek di tab promotion yang ada di aplikasi ShareKel id ini Atau lo juga bisa cek di sosmednya mereka Tenang aja tiap hari tuh pasti ada kode promonya guys Terus habis itu lo tinggal datang aja ke tempat lokasi mobilnya terparkir Nyalain bluetooth dan konekin smartphone lo ke mobilnya Terus klik unlock dan voila pintu mobilnya langsung kebuka dong Wow canggih banget ya Terus lo tinggal pakai aja mobilnya sesuka yang lo mau. Sesimpel itu guys. Gak ada syarat-syarat yang ribet, gak perlu janjian sama orang rentalnya, dan segala macam. Kondisi mobilnya juga selalu ready buat dipakai, Mesin aman, bersih, dan nyaman banget. Oh iya, yeah. terakhir, abis lo pakai mobilnya, jangan lupa buat isi lagi bensinnya ke full, sama kayak lo pas pertama kali pakai mobilnya tadi. Sebut so, buat lo semua yang masih penasaran sama Sharecar ID, langsung aja ke point apps-nya, linknya gua taruh di bawah. As always kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy. So ada seorang ghost hunter dari Jepang bernama Takiochi yang nyobain buat explore ke sebuah desa yang udah kosong dan ditinggalin sama penduduknya hampir 28 tahun. Desa itu bernama Siriwa Village dan udah nggak ada satu orang pun yang tinggal di situ. Warga di situ pada pindah semua dari desa itu tanpa alasan yang jelas dan terkesan seperti terburu-buru karena banyak barang-barangnya yang ditinggalin gitu aja. Nah, pas Takeuchi baru mulai syuting aja, Doi udah mulai mendengar banyak suara-suara di sekitarnya. Tapi itu nggak bikin Doi takut dan Doi tetap lanjutin buat syuting di situ. Doi juga ngeluarin semua peralatannya, salah satunya adalah thermal kamera. Kamera itu bisa mendeteksi adanya perbedaan suhu yang ada di sekitarnya. Dan pas Doi baru mulai syuting aja, ada sebuah kejadian yang bikin Doi shock dan langsung kabur dari situ. Perhatiin baik-baik. batu なる、 Kan sejauh ini, Nangka. Masih, masih, kan Apa? Cepat, Namo, Dari kejauhan, thermal kamera milik Takeuchi berhasil menangkap sesosok figur yang kayak jongkok membelakangi Doi. Padahal, lu bisa lihat sendiri, pas Doi rekam pake kamera satunya, disitu sama sekali nggak ada orang. Karena penasaran, Doi cobain buat mendekat ke sosok itu dan foto pake kamera Polaroidnya. Dan! Pas Doi lihat lagi ke arah thermal kameranya, tiba-tiba sosok itu berlari dengan sangat cepat ke arah Takeuchi. Sumpah video yang tadi itu agak jumb scare ya. Dan pastinya kejadian yang tadi itu langsung bikin Takeuchi shock setengah mati dan udah nggak mau buat ngelanjutin videonya lagi. So ada seorang cowok dari Jepang yang hobi banget eksplor. Doi seneng banget buat masuk ke rumah-rumah kosong dan tempat-tempat yang udah terbengkalai. Nah suatu hari pas Doi lagi explore, Doi tuh masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya tuh masih banyak banget barang yang masih bagus. So pas Doi lagi ada di ruang tengah rumah itu, Doi coba buat panning kameranya 360 derajat buat ngasih liat ke viewersnya gimana sih suasana rumah itu secara keseluruhan. Dan coba deh sekarang lu perhatiin video yang ini. Bye-bye. Tiba-tiba kotak kaca yang berisi boneka itu bisa berpindah sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Padahal video yang tadi itu sama sekali nggak dipotong ya, sama sekali nggak diedit. Dan kalau lo dengerin baik-baik di video yang tadi, di situ sama sekali nggak kedengeran ada suara yang terekam di video itu. Padahal kalau misalkan mindain kotak kaca sebesar itu, harusnya at least ada suara benturan atau suara benda yang bergeser. Tapi, apa yang doi alamin berikutnya itu lebih aneh lagi, geng. Perhatiin baik-baik. Eh? Eh? Mungkin lu semua agak kesulitan ya buat ngelihat penampakan di video yang tadi karena pencahayaan di ruangan itu yang gelap banget. Tapi kalau gua terangin videonya, lu bisa lihat dengan sangat jelas dari atas plafon disitu tiba-tiba muncul sebuah tangan dan pas dikejar sama cowok ini. Tangan yang tadi itu udah ngilang. Dan lebih anehnya lagi, lu bisa lihat ya. Disitu bener benar-benar cuma tembok dan sama sekali nggak ada ruangan atau tempat buat seseorang bisa ngumpet di situ. Padahal kalau gua zoom dan gua amatin baik-baik Tangan yang tadi itu gerak deh So pastinya yang tadi itu bukan tangan plastik atau manekin Terus tangan yang tadi itu Tangan siapa? Dasar. So ada sebuah rumah yang konon dulu ditempatin sama sepasang suami istri di Jepang Tapi suatu hari Tiba-tiba mereka tuh menghilang secara misterius Dan sama sekali gak pernah kelihatan lagi Sampai-sampai pihak kepolisian pun turun tangan langsung untuk mencari dua orang itu, tapi sama sekali nggak pernah ketemu sampai sekarang. Akhirnya, pihak keluarga itu mutusin buat masang kamera CCTV di rumah milik pasangan suami istri itu, dan kamera CCTV itu dilengkapi sama motion sensor. Ya, jadi kalau misalkan ada sebuah pergerakan yang mencurigakan atau ada orang asing yang masuk ke dalam rumah itu, maka kamera itu akan langsung merekam dan langsung mengirimkan notifikasi ke handphone milik keluarga itu. Dan setelah beberapa hari dipasang kamera CCTV, pihak keluarga pasangan suami istri itu langsung mendapatkan beberapa notifikasi di handphonenya. Dan pas dicek, ini yang terekam. Mulai dari pintu yang bisa ngebuka dan nutup sendiri, patung keramik yang bergeser sampai jatuh ke lantai dan pecah, dan juga ada sebuah bayangan hitam yang lewat di ujung lorong rumah itu. Dan masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi di rumah itu yang terekam kamera CCTV ini. Setelah lebih dari 10 tahun menghilangnya pasangan suami istri itu, dan masih belum ketemu sampai sekarang, pihak keluarga mereka juga masih belum dapat penjelasan yang pasti tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumah mereka. Ada seorang petugas polisi yang ditugaskan untuk mengecek sebuah gedung yang dulunya dipakai sebagai pusat arcade game Atau yang biasa disebut Pajungku Warga yang tinggal di sekitar tempat itu melaporkan kalau baru aja alarm di gedung itu tuh berbunyi Jadi buat mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang gak diinginkan Jadi mereka langsung telepon pihak kepolisian buat ngecek Takutnya di dalam ada kebakaran, korsleting listrik, dan sebagainya Dan pas petugas polisi datang ke lokasi untuk ngecek ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera CCTV, perhatian baik-baik. Ada sesosok berwarna putih yang kalau gua perhatiin gerak geriknya tuh mirip kayak cewek ya. Sosok itu tiba-tiba muncul di belakang pak polisi ini. Tapi gak lama kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan pas si pak polisi itu belok ke kiri, sosok itu tiba-tiba udah nongol di sebelah kanan. Si pak polisi ini sama sekali gak sadar dan gak notice kalau ada penampakan yang muncul di belakangnya. Sampai doi dikasih lihat rekaman kamera CCTV ini sama pemilik gedung itu. Pemuda sepasang go centre yang cukup populer dari Jepang bernama Hiro dan Tomo dari Omega Toki Film. Mereka nyobain buat ekspor ke sebuah rumah yang katanya sangat angker. Dulunya ada sebuah tragedi yang mengerikan yang terjadi di rumah itu. Ada seorang istri yang tiba-tiba menjadi gila dan membunuh suaminya sendiri, dan setelah itu doi juga bunuh diri di situ. Kata warga yang tinggal di sekitar rumah itu. Mereka seringkali tuh ngeliat ada sosok yang mirip kayak cewek yang mondar mandir di sekitar rumah itu. Padahal sejak kejadian itu, rumah itu selalu kosong dan sama sekali nggak ada penghuninya. Pas mereka berdua masuk rumah itu, mereka itu langsung berpencar. Hero explore di bagian luar rumah itu sambil ngejagain mobil, sedangkan Tomo masuk sendirian ke dalam. Doi juga explore ke semua ruangan yang ada di rumah itu, termasuk sampai ke bagian loteng. Dan setelah Doi muter-muter di situ, Doi coba buat telepon ke Hero buat nanyain kondisi yang ada di depan. Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam di video mereka. Perhatiin baik-baik. Moshu-moshu. Hai. Naka tenban yang kelihatan. Yane ura. Mitaan yang kelihatan. Mitaan yang kelihatan. Mitaan yang kelihatan. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Ah, ah, so -その, no oh, ah, no, なんかね、大丈夫 beberapa kali mengalami gangguan sinyal。 Pas Doi lagi telepon sama Hiro, dan gua nggak tahu ya, lo semua sadar atau enggak. Ada sebuah bayangan hitam yang kayak nongol-nongol di bagian lorong rumah itu, dan pastinya bakalan lebih jelas kalau gua terangin videonya. Setelah kejadian yang barusan si Tomo itu masih nggak sadar. Nah abis itu si Tomo itu izin buat keluar sebentar buat ketemu sama Hiro, tapi kameranya Doi tinggal di situ buat terus ngerekam. Dan sekarang coba deh perhatiin video yang ini baik-baik. ada sebuah bayangan hitam yang sosoknya itu masih mirip kayak di penampakan sebelumnya. Sosoknya itu kayak cewek yang berdiri diem aja di ujung lorong ruangan itu. Mereka berdua tuh sama sekali gak sadar sama apa yang terekam di videonya sampai mereka pulang dan edit video yang ini. Dan mereka berdua shock karena mereka yakin banget kalau di rumah itu gak ada orang satupun. So, apakah sosok cewek itu adalah penampakan yang sering dilihat sama warga yang tinggal di sekitar situ?